Ombaknya cukup gede Gede banget ombaknya Cuman ombaknya sudah terhalangi dengan Rizalil Goib Di belakang saya Banyak banget Sesosok-sosok Yang menjaga ombak Supaya tidak Menyentuh saya, Ratu Bidadari Jadi ada sebuah penghalang Kalau bagi orang Indigo atau orang yang Sudah kasap, Niki Indra keenam mata batin yang tajam. Di sini ada sebuah penghalang atau tembok goib yaitu barisan sosok-sosok banyak banget untuk menghalangi deburan ombak yang sangat besar menyentuh Ratu Bidadari. Dan saya sendirian di sini, tidak ditemani siapa-sapa. Hanya ditemenin oleh hodam-hodam saya atau perewangan-perewangan saya Abdi-abdi dalam saya Jadi walaupun ini ombaknya sangat besar sekali guys Ombak cukup besar banget Ini Ombaknya sangat besar sekali Dan menakutkan Luar biasa sekali Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum salam Aku Ratu Bidadari Cucune Kiai Ibrahim Atma Wijaya Rojaya Kusumo Assalamualaikum salam Ya poro danyang-danyang kaki danyang-nyai danyang Poro bau raksa, Bedah kerawang Sing joga laut segoro itu gusti kanjeng bunda ratu roro kedo assalamualaikum salam ya hatta mul ya hatta mul ya hatta roh ya hatta jasad ya hatta mul ya hatta malaikat ya rijalul kain sirwah dicatullah sifatullah wujudullah kun fayakun la haula wala sabdo pandito jo pandita ratu sabda pandita ratu